Hey, hey, Jamaah rahimakumullah Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur Allah pertemukan kita dalam ketaatan Allah izinkan kita sholat Aisyah berjamaah mudah-mudahan salat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan uswatun hasanah kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti amin ya Rabbal alamin Hari ini kajian kitab ensiklopedia Akhir Zaman memasuki halaman 186 poin nomor 5 dengan judul Jagal Pembantai dan Nabi Palsu dari Bani Saqif Langsung saja kita lihat dalilnya Dari Abu Siddiq An-Najji Annal Hajjaja Ibnu Yusufa Dakhla ala Asmaa binti Abi Bakrin بعدما قتِلَ ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقال إن ابنك الحد في هذا البيت، وإن الله عز وجل أذاقه من عذاب أليم، وفعل به ما فقالت كذبت، كان برا بالوالدين صواما قواماً والله لقد bahwasanya hajj bin yusuf menemui asma binti abu bakar anha, setelah anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu terbunuh. Hajjaj berkata, Ketahuilah, Anakmu ini akan disemayamkan di rumah ini. Sesungguhnya Allah telah menimpakan kepadanya azabnya yang pedih, Dan terjadilah apa yang akan terjadi. Asma' menjawab, Kau bohong. Ketahuilah, Zubair Abdullah adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Selain itu, dia adalah anak yang rajin berpuasa dan rajin solat malam. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kami bahawa akan muncul dari daerah Sekiv dua pendusta besar yang terakhir lebih kejam daripada yang pertama. Aku kira yang kedua itulah yang di depanku ini. Jadi ini kisah terbunuhnya Abdullah bin Zubair r.a. Di kota Mekah bahkan di Masjidil Haram. Yang mana Abdullah bin Zubair sewaktu itu dibaiat oleh sebagian kaum muslimin menjadi khalifah di Mekah sementara di wilayah Syam terjadi juga pembaiatan khalifah ya. dan dalam hal ini pihak yang ada di Syam tidak bisa menerima kehadiran Zubair, Abdullah bin Zubair ini sebagai khalifah sehingga dia kirim pasukan untuk memerangi Abdullah bin Zubair dan pasukannya nah yang menjadi pimpinan dari pasukan dari Syam ini bernama Hajjaj bin Yusuf dan dia seorang yang sangat berdarah dingin ya. karena dia ditugaskan memerangi Abdullah bin Zubair padahal Abdullah bin Zubair ada di kota Mekah bahkan kemudian berada berlindung di Masjidil Haram tapi tanpa belas kasih Hajjaj bin Yusuf ini terus saja melakukan penyerangan ke kota Mekah, kota suci Mekah, bahkan ke Masjidil Haram. Dan diriwayatkan bahwa sebahagian kerusakan yang menimpa Ka'bah itu disebabkan oleh serbuan manjanik atau ketapel besar yang dilontarkan oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf ini. Dan pada akhirnya Pasukan yang dipimpin Abdullah bin Zubair ini menemui kekalahan dan Abdullah bin Zubair kemudian dibantai di Masjidil Haram. Nah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair, Hajjaj mendatangi ibunya Abdullah bin Zubair yaitu putrinya Abu Bakar Siddiq, saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhumah. Dan terjadilah dialog ini. Hajjaj dengan pedeknya mengatakan ketahuilah anakmu ini akan disemayamkan di rumah ini. Sesungguhnya Allah telah menimpakan kepadanya azabnya yang pedih dan terjadilah apa yang akan terjadi. Asma tidak bisa menerima kata-kata itu sehingga dia membantahnya dengan menuduh Hajjaj ini berbohong. ya Sebab Asma menjadi saksi betapa anaknya Abdullah bin Zubair an, adalah anak yang rajin walidain, ya berbakti kepada orang tua bahkan dikatakan dia termasuk sawwaman sawwaman itu artinya rajin berpuasa jadi kalau bentuknya seperti ini sawwaman bukan saja kadang-kadang berpuasa tapi rajin, sering berpuasa Begitu juga dengan qawwaman. Bukan berarti kadang-kadang sholat malam. Tetapi rajin sholat malam. Dan bahkan diakhiri oleh Asma' binti Abu Bakar dengan mengutip sabda Nabi SAW yang memberitakan bahwa akan muncul dari daerah Sekif dua pendusta besar dan yang terakhir lebih kejam daripada yang pertama. Sementara Asma' meyakini yang kedua itu, yang lebih kejam itu adalah yang berada di depannya yakni Hajjaj bin Yusuf ini ya. ada pun redaksi muslim sebagai berikut inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathana anna fi thaqifin kazaban wa mubiran fa ammal kazabu fara'ainahu wa ammal mubiru fala ikhaluka illa iyaahu Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberitahu kami bahwa dari sakif nanti akan muncul pendusta besar dan pembuat kerusakan. Jadi, yang satu disebut kezaban pendusta besar dari sakif, sementara yang kedua disebut mubiran ya pembuat kerusakan dari sakif Adapun pendusta besar sudah pernah aku lihat sedangkan pembuat kerusakannya maka maka aku tidak bisa menyangka kepada orang lain melainkan dirimu inilah orangnya jadi ini juga merupakan riwayat lain dari ucapan Asma langsung kepada Hajaj bin Yusuf dan dikatakan oleh Abu Siddiq An-Naji yang meriwayatkan ini, kemudian hajjaj bangkit dan berlalu dari rumahnya Asma dan tidak pernah kembali lagi. Penjelasan Syekh Al-Mubayyad: Hadis ini mengisyaratkan kepada kita terkait dua orang yang salah satunya adalah kezaban pendusta besar. Sifat ini sangat sesuai dengan sosok Mukhtar bin Abi Ubaid as saqafi orang yang mengaku sebagai pembela ahlul bait setelah terbunuhnya al-Husain radhiyallahu anhuma. Jadi ada sosok bernama Mukhtar bin Abi Ubaid, As-Saqafi. Dia sangat sedih bahkan marah atas terbunuhnya al-Husain. Sehingga dia tampil sebagai pembela al-Husain khususnya dan ahlul bait pada umumnya. Tetapi permasalahan berikutnya adalah setelah dia tampil seperti pembela Ahlul Bait, tidak lama setelah itu dia pun mengaku menjadi nabi dan banyak menyebarkan kedustaan. Di antara propaganda palsu itu dia mengaku pernah didatangi oleh Jibril salam menerima wahyu. Ya, Maka Muhtar bin Abi Ubaid As-Faqofi ini diyakini sebagai sang pendusta besar yang disebut-sebut Nabi dalam salah satu nubuah beliau dimana datangnya dari Saqof ya, dari wilayah Saqof maka dijuluki as -Sakofi. sementara sifat yang kedua yaitu orang yang banyak berbuat kerusakan lebih mengarah pada sosok Hajjaj bin Yusuf dialah yang telah melakukan Pembantaian terhadap beribu-ribu ulama dan pernah pula menyerang Ka'bah dengan pelontar batu, ya, dalam bahasa Arabnya manjanib istilahnya. Jadi seperti ketapel, tapi ukurannya besar, gitu, ya. Jadi dia hantam kota Mekah, bahkan dia hantam Masjidil Haram sehingga Ka'bah terkena serangan pelontar batu manjanib yang dikirim oleh Hajaj bin Yusuf ini. Dan dia pula yang menyalip Abdullah bin Zubair radhiyallahu anh, anhuma dan memutilasi jasadnya. Ya nauzubillahiminalik. Jadi dalam riwayatnya itu Abdullah bin Zubair itu sudah terbunuh, sudah mati terbunuh dan kematiannya itu dalam bentuk perang yang sudah tidak seimbang lagi. Jadi Abdullah bin Zubair ini dikroyok oleh pasukannya. Hajjaj bin Yusuf sampai dia sudah terbunuh masih di mutilasi lagi badannya ya dan kemudian digantung di pintu gerbang masuk Masjidil Haram ya, jasadnya itu Dalam satu riwayat dikatakan bahwa setelah jasadnya digantung ya ternyata masyarakat menjadi simpati kepada Abdullah bin Zubair karena jasadnya itu wangi ya jasadnya wangi sehingga masyarakat meyakini Abdullah bin Zubair syahid ya. nah sudah demikian pun masih saja dilakukan penganiayaan terhadap Abdullah bin Zubair yaitu dengan cara diletakkanlah bangkai hewan di dekat jasadnya Abdullah bin Zubair, agar aroma wanginya itu hilang. ya, Terkalahkan oleh aroma busuk dari bangkai hewan yang diletakkan di samping ya Abdullah bin Zubair. Ya, demi menepis pikiran masyarakat bahwa Abdullah bin Zubair itu mati, mati syahid. Ya. Ibnu Hajar berkata, para ulama sepakat bahwa pendusta besar itu adalah sosok Mukhtar bin Abi Ubaid al-Sakofi sedangkan tukang membuat kerusakannya adalah sosok Hajjaj bin Yusuf as-Sakafi. Ya. Selesai. Poin kelima ini. Termasuk poin keenam. Keluarnya api di negeri Hijaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: La تكُمُّ sa'atu hatta takhrujan narun, Min ibili hari kiamat tidak akan tiba tidak akan terjadi sebelum munculnya api dari tanah hijaz yang menerangi leher-leher unta yang berada di busro satu areal di wilayah Syam tanda ini memang berbeda dengan tanda-tanda hari kiamat sebelumnya jika tanda-tanda hari kiamat sebelumnya berkaitan erat dengan tingkah laku manusia, maka tanda hari kiamat ini berkaitan erat dengan fenomena geologi atau alam semesta. Tanda seperti yang diungkapkan dalam hadis di atas merupakan pertanda alam yang paling dahulu munculnya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, di samping kejadian ini merupakan salah satu mak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa ini terjadi pada tahun 654 Hijriah. Ya, jadi ketika itu secara perjalanan sejarah umat sudah bukan lagi zamannya Bani Umayyah, ya, tapi sudah zamannya Bani Abbasiyah. Meskipun peristiwa munculnya api ini. Yaitu, keluarnya lava lahar dari perut bumi (Allahu Alam) adalah peristiwa yang biasa terjadi di daerah vulkanik yang banyak memiliki gunung api. Tetapi, Nabi SAW tetap menjadikannya sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat. Rahasia semua itu, dalam pandangan kami, terletak pada karakter pesan, karakter atau pesan yang hendak disampaikan oleh pertanda ini. Peristiwa tersebut terjadi di saat umat Islam sedang lemah, terpecah belah, memperturutkan hawa nafsu, serta perselisihan di antara mereka. Untuk itu, perlu didatangkanlah satu pertanda konkret dan dapat diindra seperti yang disabdakan Nabi SAW sebagai bukti bahwa apa yang beliau kabarkan tersebut benar adanya sehingga menjadi sumber kekuatan dan dorongan sekaligus sebagai penerang dengan apinya bagi orang-orang yang menditi kebenaran di zaman itu atau tidak ubahnya seperti menara api sebagai pertanda sekaligus rambu keimanan untuk meneguhkan hati mereka yang sedang meniti jalan kebenaran di zaman itu yaitu ketika tanda ini sudah dikabarkan semenjak 600 tahun sebelum kejadiannya. Jadi kalau pakai ukuran apa namanya? ukuran analisa terhadap bencana sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan bencana yang dimaksud di sini karena dia adalah fenomena alam berupa Keluarnya lava atau lahar dari perut bumi, ya, yang saking panasnya, warna merahnya itu menerangi ya, langit. Tapi yang menariknya adalah justru pesan atau karakter yang ingin disampaikan lewat kejadian ini, pada masa itu. ya, Masa di mana umat Islam sedang pada titik lemah, terpecah belah, memperturutkan hawa nafsu, dan bahkan banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Di sisi lain, tanda ini merupakan peringatan bagi umat Islam di saat mereka menghadapi kondisi yang paling berat dalam sejarahnya. Jika bumi menunjukkan gejala kemarahannya dengan memuntahkan isi perutnya, maka umat Islam pun juga mengalami bencana yang sama dengan datangnya bencana yang menerjang kekhilafahan Baghdad saat itu. Bencana yang berwujud manusia inilah yang disebut dengan ya, invasi bangsa Tatar Mereka yang melancarkan serangan seperti badai ganas Meluluh lantakan manusia sekaligus negeri mereka Dan benarlah pada tahun 656 Hijriah Kekhilafahan Baghdad jatuh ke tangan invasi Tatar ya. Jadi hanya dua tahun setelah kejadian ya, tumpahnya, keluarnya lava dari perut bumi dalam peristiwa ya yang sedang kita bicarakan ini, keluarnya api di negeri Hijaz. Gambaran api Hijaz 654 Hijriah. Dalam deskripsi hadis di atas, Rasulullah Wasallam menjelaskan bahwa api yang sangat besar akan muncul dari negeri Hijaz dan karena sangat besarnya api ini, sampai-sampai sinarnya pun terlihat dari negeri Syam bagian selatan. Yang dalam hadis tersebut disebutkan dengan nama kota Busra atau Hawran. Hal ini menunjukkan sejauh mana api tersebut dapat dilihat pijarnya, ya. Nah, di sini ada catatan kaki ya yang mungkin ada baiknya kita baca. Catatan kaki nomor 170. Kota Madinah dan sekitarnya memang berdiri di atas Arabian Shield tua yang sudah berumur tujuh ratusan juta tahun. Kawasan itu berupa endapan lava alkali basaltik atau theolitic basalt seluas hampir 180 ribu kilometer persegi yang berusia muda muncul 10 juta tahun silam dengan puncak intensitas 2 juta tahun silam. Lava yang bersifat basah itu muncul ke permukaan bumi dari kedalaman 40-an kilometer melalui zona rekahan sepanjang 600 kilometer yang dikenal dengan Mekah Madinah Nubud Volcanic Line sepanjang 1000 kilometer. Selama 4500 tahun terakhir, Harrah rahat telah meletus besar sebanyak 13 kali dengan periode antar letusan rata-rata 346 tahun sekali letusan besar terakhir terjadi tanggal 26 Juni 1256 Masehi yang memuntahkan 500 juta meter kubik lava lewat 6 kerucut kecilnya selama 52 hari lava ini mengalir hingga 23 km ke utara dan hampir menenggelamkan kota Suci Madinah yang letaknya memang lebih rendah. Jika saja tidak ada mukjizat yang membuat aliran lava berhenti ketika jaraknya tinggal 4 km saja dari Masjid Nabawi. <laughs> Masya Allah. Jadi tahun 1256 Masehi itu, itulah tahun 654 Hijriyah. ya. Para ulama abad ke-7 Hijriah atau yang melihat secara langsung peristiwa itu menyebutkan atau memperkuat penggambarannya bahwa peristiwa ini memang benar-benar terjadi. Berikut ini kami sebutkan beberapa kesaksian diantaranya. Pertama Imam An-Nawawi mengatakan peristiwa ini telah disepakati oleh penduduk Syam dan disaksikan oleh banyak orang secara langsung. Perkataan beliau ini menunjukkan bahwa berita tentang peristiwa tersebut mengindikasikan kebenarannya, dan semakin memperkuat bahwa mereka ada yang menyaksikannya secara langsung. Khusus bagi penduduk Syam, peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak dapat didustakan kejadiannya. Yang kedua, Al-Qurtubi mengisahkannya. Api yang keluar dari Hijaz sampai terlihat dari Madinah. Pada mulanya, peristiwa ini diawali dengan terjadinya gempa pada malam Jumat setelah Isya 3 Jumadil Akhir 654 Hijriah. Gempa ini terus berlanjut hingga waktu duha di hari Jumat untuk kemudian reda. Ya, Masya Allah. Jadi, gempa itu mungkin disusul dengan gempa susulan, ya, yang berkali-kali itu berlangsung dari malam Jumat sampai Jumat waktu duha, ya. Mungkin mirip seperti kasus Cianjur, ya. Cianjur juga gempa besar, kemudian diikuti dengan gempa-gempa, berikut susulannya, ya. Di pemukiman Bani Kurezo, tepatnya di daerah Haroh. Ingat daerah Harrah ya, peristiwa Harrah. Itu peristiwa pembantaian kaum muslimin kota Madinah oleh lagi-lagi panglima perang yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah ya. Tepatnya di daerah Harrah, wilayah tersebut tampak seperti kota yang sangat besar karena terangnya. Jadi karena di malam hari itu efek dari lahar lava yang muncul itu ya berwarna merah terang itu menerangi malam hari sehingga kota itu menjadi seperti besar ya kalau zaman dulu apa namanya karena tidak ada listrik ya itu biasanya kalau sudah malam ya gelap aja jadi tidak kentara gitu kota itu ya di sebelah mana kalau kita sekarang kan naik pesawat misalnya malam hari kita lihat di bawah itu ada kota dengan bermunculannya lampu-lampu kan nah di zaman itu kalau sudah malam ya kota itu seperti nggak ada kota itu gelap saja nah tapi dengan peristiwa terjadinya ya apa namanya api yang dimuntahkan lava yang dimuntahkan itu maka jadi terang sehingga dia seperti kota yang besar yang sangat besar tidak ada seorang pun yang dapat melintasi bukit-bukit yang ada di sana melainkan dia akan ikut lumat dan hancur oleh lava yang keluar dari daerah tersebut di sela-sela bukit tersebut tampak seperti sungai-sungai yang berwarna merah dan biru yang melahap dataran yang ada di hadapannya Aliran lava ini terus melaju menuju dataran rendah di Irak. Juga terdengar suara gemuruh seperti petir yang menyambar hingga bukit-bukit di wilayah tersebut menjadi satu atau rata karena terjangan lava yang keluar sehingga terlihat seperti lautan yang mendidih. Di antara rekanku ada yang mengatakan peristiwa tersebut berlangsung selama lima hari yang selama itu pula asapnya terlihat membumbung ke atas langit. Aku juga mendengar bahwa peristiwa ini dapat disaksikan dari Mekah dan dari dataran tinggi Busro. Ya. Jadi Mekah itu selatannya Madinah, sementara Busro utaranya Madinah. Ya. Dan ini dua kota yang berjauhan dari kota Madinah bisa menyaksikan ya, apa terangnya api yang, yang terlihat. Setidaknya, apa yang disampaikan oleh al Qurtubi ini sama seperti luapan lava yang keluar dari perut bumi sebagaimana yang sering kita saksikan dewasa ini di televisi. Yang ketiga, Abu Shamah mengisahkan sebagai berikut. Aku mendapat kabar dari orang-orang yang turut menyaksikan sendiri peristiwa tersebut dan mereka adalah orang-orang yang aku percayai beritanya bahwa pijar apinya dapat dilihat dari daerah Timal. Dari beberapa catatan, peristiwa tersebut terjadi pada malam Jumat, bulan Jumadil Akhir. Saat itu, di bagian timur Madinah, muncullah api yang sangat besar dan berpijar dari perut bumi yang berjarak setengah hari perjalanan dari kota Madinah. Luapan lava terus mengalir, hampir-hampir menyamai Bukit Uhud. Dalam catatan yang lain diceritakan dari dalam tanah memancar lava yang begitu kuat dari daerah Harrah yang tinggi dan besarnya hampir sama dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas peristiwa ini dapat disaksikan dengan mata telanjang dari kota Madinah ya. Tetapi alhamdulillah atas perlindungan Allah hanya kira-kira tinggal 4 km lagi mencapai kota Madinah lava itu berhenti ya tidak bergerak lagi. Kalau tidak, tentunya kota Madinah akan ya ikut lumat ya terkena lava tersebut. Alhamdulillah. Baik kita lanjut nomor 7 Memerangi bangsa Turk dan Tatar dari Amr bin Teglib radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah saw. Inna min ashrati saati tuqatilu kauman yantailuna niala di antara salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kalian akan berperang melawan satu kaum yang memakai sandal dari bulu. Dan di antara tandanya lagi adalah kalian juga akan memerangi kaum yang memiliki wajah lebar seperti perisai yang tebal. Dalam riwayat lain disebutkan, saatu hatta al turka wa fi Hari kiamat tidak akan datang sehingga umat Islam memerangi kaum Turk yaitu suatu kaum yang wajahnya seperti perisai lebar yang tebal, mereka memakai pakaian dari bulu dan berjalan dengan sepatu bulu. Kosakata asing, almajan, bentuk jamak dari lafal majen yang artinya perisai, almutroqoh, memakai perisai tebal yang terbuat dari bahan kulit, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah... Wajah mereka yang diperangi kaum muslimin seperti perisai yang ditutupi kulit tebal. Hal ini sebagaimana sering digunakan dalam pemakaian ungkapan berikut. Labistu na'laini mutariqain. Aku memakai sandal sepasang. Yang maksudnya memang sandal tersebut merupakan pasangan bagi yang satunya. Al-Baydawi berkata, Wajah mereka diserupakan dengan perisai, karena begitu keras dan bentuknya yang oval, ya, jadi lonjong, ya, wajahnya lonjong, sementara, ya, apa, uh, wajahnya itu keras, ya. Sementara persamaan mereka dengan baju kulit tebal, karena kulit mereka yang tebal dan banyak dagingnya. Kemudian yang takiluna mereka memakai sandal dari bahan bulu, dari zohir hadis. Dapat dikatakan bahwa kaum yang memakai sandal bulu dan yang mempunyai wajah lebar yang oval bukanlah bangsa Turk sekarang ini. Ya. Kemudian, At Turk, suatu kaum yang konon mereka adalah keturunan Yafis. Yafis ini salah satu dari anaknya Nabi Allah Nuh Alaihissalam, dan dari Yafis pula melahirkan keturunan yang disebut dengan dua kaum Ya'juj wa Ma'juj ya nah ternyata salah satu yang juga merupakan keturunan Yafis adalah bangsa At Turk ada juga yang mengatakan mereka ini adalah Bani Konturoh sedangkan Konturoh adalah budak wanita Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menurunkan bangsa ini pendapat terakhir ini diakui kebenarannya oleh beberapa ulama namun Ibnu Asir malah menafikannya Dalam pandangan kami, Syekh Mubayyad Bani Konturo amat jauh kemungkinannya jika disebut sebagai bangsa Turk Terkait tempat mereka berasal Umumnya para ulama menunjukkan dari daerah Khurasan Satu kawasan barat dari dataran, daratan Cina Yang bersambung dengan daratan India bagian utara Sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar Daratan inilah yang menjadi tempat berdomisili bangsa Tatar. ya. Jadi kalau sekarang wilayah Khurasan itu mencakup daerah Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, sebagian India, ya, dan sebagian Cina. Yang jelas jantungnya adalah Afghanistan, yaitu Khurasan. Nah ini bangsa Turk diyakini datang dari, dari sana. Namun yang benar, bangsa turuk dinisbatkan kepada orang-orang yang berdiam di balik pegunungan Kaukasus. Nah ini yang lebih spesifik ya, lebih terarah lagi. Dengan pengertian seperti ini, berarti sekarang ini mereka adalah orang-orang yang mendiami sebagian besar benua Asia. Ya, namun demikian, berbagai indikasi yang diberikan oleh beberapa hadis lebih menyasar kepada dua bangsa yaitu Mongol dan Tatar Adapun dalam pandangan kami Isyarat yang disampaikan oleh hadis Lebih mengacu pada beberapa peristiwa Dan bukan hanya terfokus pada satu peristiwa tertentu saja Dalil berikutnya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Latakumus saatu hatta yuqatilu turka a'yun wujuhi Unufi, mutraqoh, saatu, qawman, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian berperang melawan bangsa turk yang bermata sipit berwajah merah hidungnya pesek ya sebenarnya di sini terjemahan bermata sipit ini sudah mengandung apa namanya Tafsiran ya, kalau bahasa aslinya sogorul a'yun, bermata kecil ya, bermata kecil ya. Tapi di sini kemudian diartikannya bermata sipit. Seolah-olah wajahnya seperti perisai kulit yang tebal. Dan hari kiamat juga tidak akan datang sebelum kalian berperang melawan suatu kaum yang memakai sandal dari bahan bulu ya. Dan memang kalau melihat ciri-ciri ini, yang lebih cocok digambarkan seperti itu adalah Bangsa Mongol, bangsa Tatar, ya, karena mereka itu memang berkulit tebal, ya, karena sering menghadapi, apa namanya, eh, apa kerasnya suhu dingin, ya, temperatur dingin, sehingga mereka memiliki kulit yang tebal, ya, secara otomatis, eh, fitrah kulit mereka menjadi tebal, ya, untuk menghadapi, ya, cuaca dingin yang sangat ekstrim. Di wilayah tempat tinggal mereka, dan memang orang-orang Mongol, orang-orang Tatar ini juga ya bermata kecil, kan? Bermata kecil ya. Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut: "Hati yang tak ilu hari kiamat tidak akan datang sebelum umat yang memakai sandal bulu memerangi kalian." Kosa kata asing Dhulfal unuf, hidungnya pesek atau pendek dengan bagian bawah yang besar. Humrol wujuh, wajahnya putih kemerah-merahan. Kami katakan, kedua riwayat ini menunjukkan bahwa kaum yang memakai sandal bulu bukanlah bangsa turk sebagaimana yang dimaksudkan dalam teks hadis sebelumnya. Tetapi yang lebih benar hadis tersebut mengisyaratkan akan adanya dua peperangan melawan dua golongan berbeda. Ibn Hajar memperkirakan bahwa maksud dari kaum yang memakai sandal bulu ini adalah babik, tokoh zindik yang memberontak kepada dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Kelompok babik ini bersarang di daerah yang terbentang antara Azerbaijan dan Aran. Sebelah utara negeri Persia Beserta komplotannya Babik menghalalkan berbagai larangan agama Yang dalam hal ini mirip sekali dengan aliran Mazdakiyah. Ajaran mereka ini berkembang di dataran tinggi Asbahan, Mazabzan, dan Hamzan Dalam serangan yang dilancarkannya Babik berhasil menguasai daerah-daerah sekitarnya Seperti Tabaristan dan ar Kemudian membuat berbagai keonaran di dalamnya. Akhirnya, pemberontakan mereka ini dapat dipadamkan di masa Al-Mu'tasim yang menjadi khalifah. Setelah kedua pihak terlibat pertempuran yang banyak menelan korban. Babik beserta kelompoknya inilah yang dimaksud sebagai orang-orang yang memakai sandal bulu dan mantel bulu. Besar kemungkinan yang demikian itu disebabkan karena iklim daerah tersebut yang terdiri dari kawasan pegunungan yang diselimuti salju memang sangat cocok dengan memakai pakaian seperti itu. Sehingga pencirian ini sangat sesuai dengan kebiasaan mereka. Dari dua redaksi hadis ini, apa yang dinyatakan Ibnu Hajar ada benarnya juga. Maksudnya, Kawasan yang mereka diami serta kebiasaan mereka memang cocok dengan kriteria hadis itu. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa mereka yang mendiami kawasan tersebut bisa disebut dengan bangsa turk atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum yang memakai sandal bulu. ya. Jadi memang kita jangan campur adukan juga antara bangsa turk yang dimaksudkan dalam hadis ini dengan kaum bangsa turki sekarang. ya Itu berbeda. ya Karena bangsa Turk ini lebih mengacu kepada wilayah Asia Tengah. Ya, tadi daerah Kaukasus itu. Daerah yang lebih cocok tempat beradanya bangsa Mongol, bangsa Tatar, ya kan? Atau tadi, Azerbaijan, ya, dan seterusnya. Dalil berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah wasallam La takumus sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa karman minal a'ajimi Wujuhi, unufi, mutraqah, Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian memerangi daerah Khuz dan Karman yang termasuk negeri asing, bukan Arab. Mereka ini adalah orang-orang berwajah merah, hidungnya pesek, dan bermata kecil atau bermata sipit. Seolah-olah wajahnya seperti perisai kulit yang tebal dengan memakai sandal yang terbuat dari bulu. Kosa kata asing. Khuzan wa Karman, Dua kawasan yang terletak di luar kawasan Arab. Karman adalah salah satu wilayah yang cukup dikenal dan terletak antara Khurasan dan Samudera Hindia. Nah jadi ini lebih lebih ke selatan lagi ya. Jadi... Daerah Khurasan tapi mengarah ke samudera Hindia, berarti lebih ke selatan. Adapun Khuz adalah daerah yang terletak di Irak, yang ditinggali oleh suku-suku non-Arab. Kemungkinannya daerah ini terletak dekat dengan Laut Kaspia. Kami katakan, maksudnya Syekh Mubayat mengatakan, dari redaksi hadis ini dapat diketahui bahwa maksud dari memerangi bangsa Turk adalah sebuah peperangan yang akan dialami kaum muslimin Melawan orang-orang yang tinggal di balik pegunungan kaukasus, serta orang-orang yang serupa dengan mereka di kawasan dunia timur. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut menunjuk pada beberapa peperangan dan bukan satu peperangan tertentu. Nah, ini yang paling penting, ya. Kesimpulan akhirnya, menurut Syekh Mubayyad, tidak hanya satu kali peperangan, tetapi banyak peperangan, dan itu berarti. Tidak bisa menunjuk tertentu kepada bangsa tertentu. Tapi yang penting mereka punya ciri-ciri yang mirip. Dan memang wilayah itu semua bisa dikatakan wilayah yang menyebabkan orang memerlukan untuk pakai ya, bahan pakaian atau sepatu dari bulu. Karena dinginnya ya, wilayahnya. Dan mereka pada umumnya ya, baik di sebelah timur maupun sebelah barat. Ya, dari wilayah yang membentang dari Kaukasus sampai Kurason itu. Memang bisa dikatakan wajah-wajahnya mirip-mirip semua, begitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, Layan khuza wa fi al Pasti dajjal akan turun di daerah Khuz dan Karman di antara 70.000 orang pengikutnya wajah-wajah mereka seperti perisai yang amat tebal. Syekh Mubayyad berkata, hadis ini mengisyaratkan bahwa sebahagian pengikut Dajjal ada juga yang bercirikan seperti bangsa Turk. Setelah memperhatikan hadis-hadis yang menyinggul, menyinggung awal kemunculan Dajjal, dapat diketahui bahwasanya dia akan muncul pertama kalinya di pesisir Laut Kaspia atau lebih tepatnya di daerah Asbahan dan sekitarnya. Ciri-ciri fisik ini memang tepat sekali dengan orang-orang yang tinggal di kawasan tersebut. Di samping itu, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa jumlah pengikut Dajjal sebanyak puluh ribu orang. Hadis-hadis lain juga diterangkan bahwa jumlah pengikutnya sebanyak puluh ribu orang terdiri dari kaum Yahudi Asbahan, yang memakai jubah tebal dan banyak sulamannya ya biasa dikenal dengan istilah toyalisa ya kain orang Yahudi yang biasa kalau kita lihat mereka sedang di tembok ratapan gitu ya mereka mengapa menyelimuti bahu mereka bahkan sebagian kepala mereka dengan kain yang bergaris-garis itu nah, itu kainnya orang-orang dari Asbahan Yahudi Asbahan pertanyaan Apakah mereka ini yang dimaksud dengan hadis tersebut? Jawab, kemungkinannya sangat besar. Sebab hadis ini menjelaskan ciri khas mereka yang kelihatan. Sedangkan dalam hadis lain juga disebutkan agama mereka. Tentunya setelah menyisihkan dogma Yahudi yang mensyaratkan agama Yahudi hanya untuk keturunan asli Yahudi. Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa Dajjal akan turun di daerah Khuz dan Kerman di tengah suatu kaum yang memiliki wajah seperti perisai yang tebal, oval dengan kulit wajah yang tebal. Sedangkan pada hadis sebelumnya juga dijelaskan bahwa kaum muslimin akan memerangi orang-orang khus dan karman menjelang hari kiamat tiba. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa salah satu tempat berhentinya Dajjal adalah daerah khus dan karman. Di sanalah dia akan mendapat pengikut yang amat banyak oleh karenanya dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal akan turun di sana paling tidak redaksi hadis tersebut mengisyaratkan bahwa memang di sanalah Dajjal akan menemukan lingkungannya yang cocok ya jadi kenapa Dajjal turun di situ karena di situ dia dapat sambutan ya dan banyak kaum dari wilayah itu yang siap menjadi apa namanya antek-antek Dajjal ya pendukung pendukung Dajjal <tuh> jadi dikatakan pada kelanjutannya Dajjal akan mendapat banyak pendukung dan dari sana pula dia bergerak bersama para pengikutnya untuk memerangi kaum muslimin dengan pengertian seperti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peperangan ini belum terjadi sampai saat ini ya jelas karena Dajjalnya belum keluar Kemungkinan lain menyatakan bisa jadi khus dan karman adalah daerah yang pertama kali ditaklukkan oleh Dajjal. Dan dari sinilah Dajjal bersama pengikutnya yang mempunyai ciri bangsa Turk akan memerangi kaum muslimin yaitu orang-orang khus dan karman. Ya. Alam Baik kita lanjutkan dalil dari Buraidah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Aku duduk bersama Nabi SAW. Kemudian aku mendengar beliau bersabda, Inna ummati sayuquha, sayuquha Qawmun iradul aujuhi sigarul a'yuni Ka'anna wujuhahum alhajafu thalafa mirarin Hatta yulhikuhum wa yajzir Wa bijaziratil arabi Ammas sabiqatu al-ula Fayanju manharoba minhum Wa amma s Fayahliku ba'dun Wa satu ba'dun Wa amma kulluhum Man minhum Qalu ya nabiya Allahi Man hum Qala turk Qala Ama walladhi nafsi biyadihi Lairbitunna Khuyulahum muslimin wa al alaihi sesungguhnya umatku ini akan dikalahkan sebanyak tiga kali oleh satu kaum yang wajahnya lebar, sipit matanya, dan tampak seperti perisai, sehingga mereka dapat menaklukkan seluruh semenanjung Arab. Pada serangan pertama, orang yang melarikan diri dari serangan mereka adalah mereka dapat menyelamatkan diri. Pada serangan kedua, Sebagian mereka ada yang selamat dan ada juga yang terbunuh. Sedangkan pada serangan yang terakhir ketiga, maka mereka akan membantai habis kaum muslimin yang tersisa. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, siapa mereka itu? Nabi menjawab, mereka itulah bangsa Turk. Demi Allah mereka. Udah mereka dipagar masjid-masjid kaum muslimin. Perawi hadis ini berkata, sejak saat itu Buraidah yang menuturkan hadis ini, tidak pernah terpisah dari dua sampai tiga ontaknya lengkap dengan perbekalan dan kantong-kantong air, karena takut akan kebiadaban para pemimpin bangsa Turk. Syekh Mubayat mengatakan, besar kemungkinan mereka ini adalah bangsa Tatar yang melancarkan ekspansi barbar dan membuat kerusakan melampaui batas di muka bumi. Mereka bergerak dari dunia timur dan terus merangsek ke barat hingga berhasil meruntuhkan kekhilafahan Abbasiyah pada tahun 654 Hijriah. Al-Qurtubi dan yang lainnya mensinyalir hadis inilah yang menunjukkan ekspansi bangsa Turk ke negeri Islam. Apa yang pernah disabdakan Rasul benar-benar terjadi saat itu sejumlah orang yang hanya diketahui Allah saja berapa banyaknya melancarkan serangan sedangkan kaum Muslimin yang lain tidak dapat mengelak dari serangan mereka kecuali atas izin Allah saat itu memang mereka laksana yajuj dan ma'juj demikian ungkap Imam Al Kurtubi dia juga menukil perkataan Al Hafiz Ibn Dihyah sebagai berikut Dari mereka ini keluarlah satu kaum yang disebut dengan Tatar Yaitu pada bulan Jumadil Awal tahun 617 Hijriah Jumlah mereka sangat besar dan sangat kejam Mereka membantai habis kaum muslimin Mereka melancarkan serangannya mulai dari tan Soksania Hingga Khurasan dan daerah sekitarnya Bahkan mereka berhasil membinasakan negara Bani Sasan dan menghancurkan kota Peshawar, Pakistan setelah membumi hanguskan kota tersebut. Mereka membunuhi penduduk Khawarizm hingga tidak ada seorang pun yang selamat, kecuali mereka yang bersembunyi di lorong-lorong dan di gua-gua. Belum cukup dengan itu, mereka juga menghancurkan gedung-gedung dan bangunan, serta menenggelamkan kota tersebut dengan air sungai Jihun, semua bagiannya. Selanjutnya mereka menuju kota Nehshan, dari sana mereka teruskan serangannya hingga mencapai Rai, Qazwin, dan Ardabil. Selanjutnya mereka dapat menguasai kota Maragh, tempat bertahtanya kerajaan Azerbaijan. Apa yang disampaikan Kurtubi dengan menukil pernyataan Ibnu Dihyah, inilah yang hendak kami garis bawahi di sini. Rekaman peristiwa ini menunjukkan betapa kejam dan sadisnya bangsa T Turk, bangsa Turk atau Tatar ini sampai-sampai banyak orang yang menyelamatkan diri ke gua-gua dan ke gunung-gunung. Bagi anda yang menghendaki informasi lebih jauh, silahkan simak karya Hudoribik yang berjudul Muhaldoroh Fitdaulah Al abbasiyah Artinya uh, apa? peradaban Daulah Abbasiyah. Indikasi yang disampaikan para ulama dan sejarawan yang terkait dengan serangan yang sangat ganas dari bangsa Tatar memang sesuai dengan redaksi hadis di atas. Di sisi lain, hal ini juga ditunjukkan oleh dampak psikologis yang dirasakan oleh Buraidah R.A. yang mana dirinya semenjak tahu hadis itu selalu menyiapkan dua atau tiga ontak yang standby dia gunakan untuk menyelamatkan diri begitu mendengar seruan yang dimaksud atau kemungkinan yang lain juga mengindikasikan Buraidah Radloan sempat mendengar hadis lain yang menggetarkan jiwanya. Jadi seolah dia tidak boleh lengah, dia harus selalu dalam keadaan siap siaga ya kalau-kalau terjadi serangan yang sudah disebutkan oleh Nabi. Yang menggambarkan kekejaman bangsa tatar itu Bangsa turuk atau bangsa tatar itu Dari kandungan yang disiratkan dalam beberapa hadis sebelumnya Dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa ini Tidak berlangsung dalam waktu dekat dari saat hadis tersebut disabdakan Tetapi akan terjadi di saat umat Islam mengalami masa kemunduran Yang kondisinya justru diperparah oleh pedang tajam yang siap mencabik-cabik tubuh mereka Inilah yang terjadi pada saat itu Sebagaimana yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW Dalam sabda beliau Menurut Al-Qurtubi Serangan bangsa Turk atau Tatar Telah usai Alhamdulillah Serangan mereka ini telah usai semuanya Sekarang tinggal menunggu kebinasaannya Dan memerangi mereka Ucap Al-Qurtubi namun dalam pandangan kami serangan bangsa Turk belum usai seluruhnya. Mereka akan muncul kembali di akhir zaman dan kemungkinannya mereka akan muncul bersama Dajjal. Sedangkan pada kali yang terakhir mereka akan muncul sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Ya jadi ini pandangannya Sheikh Mubayyad ya. Jadi Sheikh Mubayyad tuh menggambarkan bahwa bangsa Turk ini seperti apa namanya? suatu kaum yang sangat luas kemungkinan nafsirannya ya dan yang pasti setiap mereka tampil berperang dengan kaum Muslimin mereka selalu tampil dalam tampilan yang kejam, yang sadis, ya dan mereka ini eh, akan nantinya menjadi bagian dari antek-antek ya, dajjal, pasukan dajjal, bahkan mereka inilah yang nantinya akan menjadi Ya'juj cuma majjuh, ya, yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi. Setelah Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Ya. Baik saudara sekalian rahimahumullah. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita masih punya beberapa dalil yang belum kita selesaikan. Tapi akan kita tunda untuk pertemuan berikutnya insyaAllah. Kita cukupkan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberi wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Ya wasallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa